Baru yang diluncurkan Esangyong Torres rupanya bukan mobil listrik. Esangyong adalah produsen kendaraan offroad Korea paling terkenal di Asia dan Eropa. Mereka tidak dalam kondisi keuangan terbaik saat ini, tetapi memiliki produk baru yang akan menarik pelanggan baru dan menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Ini adalah Torres, SUV baru yang berada sedikit di atas Korando, produk Sanyong paling populer di dunia. Pembuat mobil telah membagikan beberapa gambar model baru, dan kita melihat SUV solid dengan ujung depan yang berani, dengan enam sayap vertikal di antara lampu depan. Ada visor besar di bawahnya, dengan sesuatu seperti lampu kabut terintegrasi ke dalam rumah individu. Panel samping menghadirkan getaran Jeep yang sangat agresif, dengan lengkungan roda yang besar dan bersudut. Dari belakang, Torres terlihat seperti Corando yang ditingkatkan dan sedikit lebih besar. Namun, tidak ada kesamaan antara kedua SUV dari segi interior. Tores memiliki kabin modern dengan tiga layar di dashboard, satu untuk dashboard sepenuhnya digital, satu untuk sistem infotainment, dan satu lagi untuk kontrol sistem HVAC. Bahasa desain keseluruhan interiornya bersudut, dengan banyak detail aluminium dan panel kulit yang kaya. Perlu dicatat bahwa foto-foto yang Anda lihat mewakili hasil level tertinggi T7. Yang belum siap diungkapkan Sangyong adalah spesifikasi mekanis Torres, meskipun toko Korea Autopost telah memperoleh dokumen sertifikasi pemerintah yang memberikan informasi lebih lanjut.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 dari apa yang kita ketahui Torres menggunakan mesin bensin empat silinder 1,5 liter turbo dari Corando dengan output maksimum 168 tenaga kuda 125 kilowatt dan torsi 206 nm. sebuah otomatis enam kecepatan mengirimkan daya ke roda depan atau opsional ke kedua as Torres sedikit lebih besar dari Corando dan menawarkan 703 liter ruang kargo, yang dapat diperluas hingga 839 liter jika Anda melepas pelat bagasi. Jumlah ini bertambah menjadi 1.662 liter saat Anda melipat kursi baris kedua.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 Untuk pasar domestik, versi dasar Torres bahkan mencakup kulit imitasi, kursi depan berpemanas, lampu depan LED, roda kemudi berpemanas, pengatur suhu otomatis, dan banyak lagi. Sang Yong memperkenalkan Sang Yong Torres baru di Korea sebagai SUV baru, tanggal 13 Juni. Sang Yong Torres diluncurkan sebagai versi produksi mobil konsep J100 dan menjembatani kesenjangan antara Corando dan Rexton. Seperti J100, Sang Yong Torres memiliki desain eksterior yang futuristik dan kokoh sejalan dengan filosofi, ketahanan kuat. Misalnya, wajah Torres mencakup kisi-kisi dengan garis-garis vertikal yang mirip dengan yang ada di jeep, Lampu depan proyektor dicetak timbul oleh lampu jalan siang hari bersudut dan bemper dengan panel geser santai. Bodywork didekorasi dengan kelongsong hitam dan spatbor bersama dengan batas pintu bagasi heksagonal. Melangkah ke dalam, Sang Yong Torres menyapa pengemudi dan penumpang dengan pelapis kulit imitasi di kursi dan dashboard. Ini juga menawarkan fitur-fitur canggih, mulai dari tampilan alat digital, layar AC digital 8 inci, dan layar head unit 12,3 inci. Ada juga fitur driver assistance systems, adas yang canggih seperti automatic emergency braking. AEB Forward Collision Warning FCW Land Keeping Assist LK scenery Land Departure Warning LDW dan driver attention warning DAW sayangnya Sang Yong Torres sudah dipastikan bukan kendaraan listrik karena masih menggunakan mesin turbo dengan Integrated Starter Generator ISG Sang Yong tidak mengungkapkan rincian tentang kapasitas mesin dan tenaga kuda yang digunakan Torres. Namun dalam hal berkendara, Torres dipastikan memiliki transmisi otomatis 6 percepatan dari Aisin dan pilihan penggerak semua roda. Oh ya, meskipun Torres memulai debutnya sebagai kendaraan mesin pembakaran internal, Sang Yong telah mengungkapkan bahwa akan ada versi listrik, menggunakan kode proyek U100, Torres listrik akan tersedia di Eropa dan diperkenalkan pada akhir 2023